Halo guys, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel saya, Benar Skill dan di video kali ini seperti biasa di sini saya akan membacakan kutipan yang terbaru lagi. Oke kita langsung lanjut di mas satu per satu risetnya. Oke lanjut ke bersedian kedua. Oke okay, lanjut ke versi yang ketiga. Oke okay, lanjut ke versi yang keempat. Lanjut ke yang kelima. <SILENCIO> oke lanjut ke bersediaan kelima oke lanjut ke bersediaan ke tujuh eh ke enam ya Oke okay, lanjut ke persediaan yang ketujuh Oke okay, lanjut ke persediaan yang kedelapan yeah. Oke lanjut ke versi daya yang ke-9. Oke lanjut ke versi daya yang ke-10. oke okay, lanjut ke versi yang ke sebelas ya Oke okay, lanjut ke persida yang ke-12. Oke okay, lanjut ke persida yang ke-13. Hmm. Oke okay, lanjut ke peristiwa yang ke-14 ya. Oke okay, lanjut ke peristiwa yang ke-15. my love no counter Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-16 ya Oke, okay, lanjut ke versi dengan ke-17. Oke, okay, lanjut ke versi dengan ke-18. oke lanjut ke episode yang ke 19 oke lanjut ke episode yang ke 20